Psikologi kesehatan merupakan ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana faktor atau kesehatan seseorang tersebut. Baiklah, perkenalkan nama saya Selviana, dengan nomor NPM 218101229. Saya dari Universitas Lam Riau akan menjelaskan mengenai psikologi kepribadian. Baiklah, psikologi kepribadian adalah ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia melalui tingkah laku atau sikap keseharian yang menjadi ciri khas tersendiri. Dan adapun ilmu yang mempelajari cara berpikir, berperilaku manusia terhadap situasi konsisten selama masa hidup seseorang individu. Baiklah, adapun psikologi kepribadian merupakan Salah satu ciri khas yang istimewa dalam kehidupan manusia dan adapun aliran psikologi kepribadian lahir dari berbagai teori. Kepribadian manusia itu tersendiri. Salah satu yang dikemukakan oleh Gordon Allport yang menyatakan bahwa kepribadian manusia dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu chomon center dan cardinal. Baiklah, kepribadian secara umum kehidupan dari individu secara keseluruhan dan menunjukkan pada bagaimana individu tampil dan meninggalkan kesan bagi individu-individu lainnya. Dan adapun sifat-sifat manusia, manusia semi hidup seadanya, suka menikmati sesuatu yang indah, suka mencipta, mudah bergaul, manusia yang beragama. Baik adapun contoh psikologi korbanian yaitu tidak mudah putus asa, mengucapkan syukur atas segala yang diberikan Tuhan, membantu orang yang membutuhkan, tidak mengambil yang bukan milik orang tersebut Dan adapun sifat-sifat gangguan kepribadian Kepribadian ini dijelaskan sebagai sebuah penyakit mental kronis yang dapat berpengaruh pikiran, perilaku, dan kemampuan interpersonal seseorang tersebut Jenis-jenis kepribadian ada empat yaitu kepribadian manusia yaitu melankolis, plekmatis, dan koleris. Baik, dan adapun beberapa poin-poin yang terdapat dalam penjelasan penyebab insikur ialah memiliki pengalaman yang buruk atau dibully dan terlalu banyak diperkritis cara pandang negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain, menuntut diri sendiri di luar kemampuan. Baik, terima kasih.